pagi ini kita akan melihat bubu yang kita tasang nah, kemarin pagi kemarin sore ini banjir guys banjir guys jadi kita bersambungi bubu kita karena semalam hujan deras guys guys, ada ikannya banyak banget guys, bus bus bus bus, bumbu bumbu bumbu, kita bisa diambil guys, panjir guys, uh, yes. uh, banjir, guys, panjir guys, hujan semalaman, kemarin uh. kan, udah <tuh> berapa lama nggak ya? hujan, tiba-tiba semalam hujan deras iya nggak berhenti berhenti banjir guys ikan pada minggir terbubuh kita kan di situ, situ guys bubuk kita dalamnya bubuh udang besaran kita ada udang karena umpannya uh, kalau kata orang sini dedak tidak waspada udah beres itu, kita ambil dulu guys, nih. di bawah ini, di bawah ini bubu kita, tuh bambu-bambunya panjang nih, ya. penahan agar bubunya tidak bergerak kemarin. kita singkirkan dulu guys, mudah-mudahan ada di sini guys sasaran kita udang ya, bukan ikan ya. Udang besar-besar itu, itu, yang jadi sasaran kita. berat, guys. Wah, kita masangnya kemarin agak dalam, guys. Ini kita nggak menyangka kan si bakar hujan kan. Aduh, dalam, guys. lebih biasain dalamnya guys. Tuh, repot kita ngambil guys, Asli repot susahnya kan. uh, uh, itu kita. Coba cabut dulu Susah, guys, ngambilnya, guys. Kita dapat satu, guys. Jadi ini kita gunakan untuk ngambil tali bubunya. Harus cari tali, guys. Tapi bubunya buburnya harus kita tangkap. Dalam ini, guys. Kemarin enggak dalam seperti ini mudah-mudahan aja lah ada hasilnya kan nah, ini kita masuk ke situ bah manjir guys di luar dugaan ini di luar dugaan sekali anak kemarin kan kering sudah lebih hampir satu bulan hujan tiba-tiba hujan semalam dan itu yang buat nyangkanya guys, asli nyangka kita guys, harusnya sebesar ini lagi, pancur. udah dapat ya, ini bubunya. mau dapat talinya belum dapat guys, ya harus kita cari dulu. kalau dapat talinya aman itu, ini guys, udah dapat guys. Ah guys. Aroh dia dapat guys. eh waduh ya ada isinya guys. kosong melompong kosong melompong guys Udangnya sampai mati Yap. ini ada yang makan ini woi woi ikan di dalam ini yang masuk wih gak ada guys zong guys semangat aja lah